Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke bawah dan menembus level 70.50 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 69.67. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juli tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.